Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Ini mau bikin Campuran Akan ini Akan Titik Ataupun Meri yang baru, baru 15 hari Kita buat campurannya sama kita ambil Ini juga tidak tadi kita ambil satu dua Ini. Kemudian pakai takaran ini pakai. lalu kita ambil konsentrat yang hentak bebek petelur ini, ini sayung ini kita ambil terus kita sampai r begini kita ganti ganti sebagai rendaman pagi pagi uh. Tum-tum-tum. Pakai enak, ini asinnya biar alat penyamnya terus. Kalau pakai rumah, tidak tadi ini gampang marah. Hai, pagi, kalau pagi yang sudah ring gak kalau sudah basah ini umur 15 hari rencana mau tianam ini kapasitas ini kapasitas 500 tapi yang kecil-kecil-kecil kecil saya software saya masih supaya kecil yang agak besar ini usahakan jangan terlalu basah telah basah. itu. ini kita kasih. Tercampur kita kasih. ini yang 15 seri ini ini makanya kasih jasa kasih tidak yaitu sama hmm, padi yang kita hendam yang kita pakai padi-padi kering terus yang ini sortirannya yang masih agak kecil-kecil saya kasih masih saya kasih br, saya sortir sendiri yang putih itu minap kasihkap ini. ini dari pagi jam 7 ini. baru makan jam 12 banget kalau umur 15 hari itu saya kasih tiga kali, jam 7 atau setengah 7, jam setengah 12, terus sore jam 4, nanti malamnya enggak, saya kasih, setelahnya siang 3 kali sehari, ini kapasitas 500.000. ini pada umur 13 hari sudah saya kasih dedak langsung saya kasih padi biar agak awet kalau ada itu nasi aking juga bagus terus jagung giling juga bagus tapi saya adanya ini padi jadi saya kasih padi aja yang penting saya rendam kalau yang pertama kali ngasih padi kering itu pertama untuk campurannya itu saya akan yang agak lunak yang ini saya rebus dulu yang pertama kali cuma sehari saya rebus dulu ini sudah 15 naik ke 16 hari ini makan siang Udah. Jan, jam lima, jam dua belas, kita kasih 3 kali jam dua belas. di sore labi. ini rencana mau saya angon ini, angon di sawah. mungkin umur 20 hari saya sudah lepas di sawah. untuk meminimalisir Pakan bebek. Kalau tiangon itu pakannya itu mirip, tapi cuma tenaga aja yang agak besar, ada agak lelah. Tapi untuk pakannya, kalau sudah tiangon itu sama sekali tidak makan, tidak kasih makan, cuma cuma kasih air, air vitamin. Kalau pertama kali untuk ke sawah itu vitamin untuk daya tahan tubuhnya. <tuh> Tapi kalau udah tiga hari ke atas, lima hari itu pakai air lalu biasa air putih yang dekat-dekat sawah itu di kali itu enggak apa-apa. Kalau biasanya, kalau ada itu tahan untuk tahan sama penyakit. Ngonya ini dua orang, kalau saya 500 ratus dua orang ya, agak kesulitan. Kalau satu orang ini kesulitan banget, dua orang agak begitu nyata Ini minumnya itu air putih biasa. Kalau udah lima hari, sudah agak tidak itu biasanya kalau pakai galen kayak itu Apa? terlalu raja terlalu banyak yang buang kita kasih sudah aja biar bisa mandi juga sekalian terus minumnya itu kasih garam juga bagus kasih vitamin juga bagus air putih So, ini kalau bisa pakai itu minuman gestan untuk percetahan virus biar mandi sudah cukup sekian dari info dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman juga yang kasih saran biar lebih Bagus kedepannya Dan apabila kurang Berkenan Di hati saudara Saya minta maaf Karena ini adalah e, Pembelajaran untuk kita Lebih bagi dan untuk kita semua Untuk kedepannya ya lebih bagus Komen di komentar Kurang apa Sarannya Dan terima kasih